Edisi spesial buat teman di luar nalar kita yang lagi sakit, mamanya langsung kirim video ke saya. Untuk Tete Rena, ini buat kamu. Bang, bikin burung sama kupu-kupu dicampur. Hai, eksperimen yuk, kita gabungkan DNA burung dan DNA kupu-kupu spesial untuk Tete Rena. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel youtube kita Kita ekstrak kedua DNA hewan tersebut Lalu kita gabungkan DNA-nya dalam media telur Dan menetas menjadi ular juga bermetamorfosis sebagai kepompong Dan akhirnya kita menciptakan burung yang mempunyai sayap seperti kupu-kupu Juga memiliki antena seperti kupu-kupu Dan dia sangat pandai sekali menari Cepat sembuh ya Terena, semangat ya Jangan bosan kasih ide ya, gabungin DNA.